Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pula cerita sedik tentang sanak keluarga Kersani Kepenang Mas Tullah Pula Tunggu Mbak Zini Sungkan ini pula cerita Data sebab kandung Asmani Fatima Ini juga ada ibu Sofia Itu mbak yuk kandungnya mbak Tadiah Gada ibu Mbak Zini Asmani binti Maksum, bin Soleh bin Asnawi Sepuh sudah ke Bajirah bagus ke Alfia, sudah kamu tamatkan. Tetes kolon di Zuriyah, Amerika yang lewat Bajirah. Kenapa kalau cerita niki merki wasiat wasiat leluhur tentang melihat santri, santri itu kconco jamaah, kconco ngaji, itu betenagi agian, agian itu repot. Tetes kok santri itu kconco ngaji, kconco jamaah. Kalau nung jari diangkatan itu jari diangkatan, itu kiri gede. Tapi kalau malah koyok orang sosial. Jadi jadi cile ini ku mulang usul usulul tin jadi cile tung desorak mulang tauhid, bahkan mungkin jadi desorak mulang balaghoh mantek, mulang usulul tin, jadi mulang ilah ilah Allah Muhammad Rasulullah. Nakee mau kontak atas nasif mulang majas aklim, majisti aroh maklia atas iku furuk kabeu gajarane sibik. Tapi nakee jadi desorak mulang ilah ilah Allah Miftahul naba jangan, kodang jadi jadi desorak gede topat ini. Kodang tapi sayangnya sih kayak gitu so rapat untuk salam template. Loh, ikut sama rekreasi warga, saya nih punya kekunci swarga. Melandai sintetis datus jelek terus nama, walaupun kau guru tahu kek, kok kalo nih furo, walaupun saran melangkau lah gotong koran. Lu semua suruh nih, pas banget nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih Tersenyen ekrori kiai-kiai mana tadi yang bahan mahfud di sering milih iki-iki di sio, belum kita cari bapak nih di iki diso. di sio. Dia mau singgau eslam ning di sio, di sio gini ki. Sabar ya buat negaruan, mulang caci cilik ilik guyon, kadang nabrak imeco, terus kadang ngaji kadang ora, mungkin temen ora ngaji ngaci di cu, beri buat neng di kadang hilang dong di nong neh. terus nak yait ke keploi. So, saya cerita-cerita tentang disau ini, unik. tapi ini gue sing diulang usulutin, ini gue lah ilah luah Muhammadur, kenapa nih gue kalo terangkan, berkirim sambungnya gue disobek gue gue alim tentang kajen, gue hal-hal seperti ini, ini gue dah dia sing disobek putoh ya gue pokok gue induk, karena gue induk nih sing referensinya besar yaitu, sepenuh sakit urip dulu, baru kayak gitu. Keluarga itu kayak itu, keluarga artinya apa di sana ngurip. Kayak itu rasisui, kalau urip. Mereka ulur sering disong ono di kayak latihan. Niku kok nangkringil pun pulau, Gus ini sih siapa, kok kok sore ini kita mulai ngentosi. Ini dia nanti apa? Aku aja yang kamar, berarti jawab. Yoko yoi, dia ini yang pinter, padahal baru aku pulang. Terus ya bayangin dikannya, Gus, Gus urip aja. Gus nak saman mati aku resolusi di kiai. Mereka. Merkewa useng Jawa pergi ke pulau. Dari seluruh tiga kalakalan. Tiga kalakalan, kalian GG diesel. Merki, wonton, masa, LCGA, sing buatan sakit, hijau. Kalian L munib yang baE, karena baE enamum ulang. Usuluti. Miskuwa bela ilahi roh ilah Muhammad Sur. Rasul. Ulau ada cerita tentang hal-hal simprin sing, Datin o GG diesel ini GG cerita, guys. Kereta aneh amalipun mbak Nafisa. terus amal itu dimulai saking sodakoh, itu walaupun tidak bisa sodakoh khilafun. terus mayit Niku mau di sodakoh sugeng dihidupkan itu buat nonton khilaf diterima kemudian ada adat NO yang ngirim yaksin, ngirim macam-macam itu disahkan oleh ulama-ulama dulu kata Soibul idkhaf, sarai ibn iqsyak nak jari dunnakhli, lepah kurmong sing trima mau kurma Nabi mawon saged nyafaati kuburan. Fa mazalnu ka Qur'an. Bagaimana perasaan kamu dengan Allah Al-Qur'an. Sebab niku dewe Abu Hanifah kadang kias, itu lebih kuat ketimbang riwayat secara mazhabe Abu Hanifah. Alasane Abu Hanifah, riwayat iku ana nau udzurne ning rawine nek iku siko. Artinya riwayat lahir yono unsur mati nuna. Kue nganti darani nisa, batah dalhat. sumur gue yakin hadar rawisikot. Yau tetap yono goni. Kias yono goni ujine logika. Ya wes saiki delok amalunan, delok perilaku guru-guru kita. Ternyata semuane kirim tungo, kirim yasin, kirim macam. Giewau terus dari ulama-ulama saiki nak jari dunah krising. Krimo pelepah kurma waek isoh nyafaati kuburan yang mengalami. Hal tertentu, dawe Nabi menowo Pengiran Neringa no iki malamnya bahasa selaginya dari Nopo gare. Niku terus dikias kias no, niku ratri mo no pelpa Nopo, nopo malih siro Alquran, Nopo malih tahdile boroh haba e boroh hamalatil Quran boroh tiang tiang soleh. Dan terus kadang kias itu logikanya lebih lebih detek. kias itu kadang logikanya lebih nope. Pulau Wau di Suwon ke Zoufur, ngau tamu-tamu Pertamina teng dalamnya ke Zoufur. Pulau Pajerito, kena oponok hadis, adjunja mal aunatun mal aunun ma'fiah, ilal zikrawah wa ma'walahu, au aliman, au muta aliman. contoh nonetan, misalnya sampean melebur di situ semua fasilitas ada. Mau nopo maunwan kamar mandi semuanya ada. Kemudian anda ndak tahu, yang punya rumah itu siapa betapa buruknya sehingga Nabi menyebutnya itu mal'unah dunia maluna. betapa terlaknatnya kita masuk rumahnya orang pakai semua fasilitas tanpa tahu yang punya siapa dan kemauan tentunya bumi kita tinggal pakai, oksigen tinggal pakai semuanya tinggal kemudian artinya buatan ma'rifatullah bumi kita pakai, oksigen kita pakai, semuanya kita pakai kemudian ketika ditanya siapa yang memiliki bumi ini siapa yang punya ini, kita tidak tahu jika terus diputuskan awal wajibin alal -al insan tuh makrifatul, wah oh, yng ngerti sing birunya usul. Kalau Allah belum kamu kenal yang ngerti ya Robil alamin, malikem yang punya. Nah misalnya orang ngerti jenihnya Allah, ya, disbut aja ikrofusmi Robikaladi kalakalat insanamin. Jadi makanya niki pentingnya kiai-kiai tentang matolek, tentang sarang, tentang karena butuh kiai induk. Meskipun kita menghormati kiai-kiai diso yang hanya mengajarkan apa? al usul. Ini kek harus aneh, sering intelek atau sesuai rosin juga teman-teman yang maning intelek terus, perasaan ini kek ruh, ruh repot, luang itu sering dikompres, Gus, kalau dewan masaya itu fatwa, itu ngikat gak? Iya, kalau fatwa itu mengikat apa enggak, luang sering Gus, di Raya UBBG kek besok, Gus, luang itu kek di somlar, mana tabahannya sering sumpah. hiburan dan keluar itu nabung rokok, seusai sonar tisak, teng musola, bek, geng, kodok-kodok melarang. Wong kula nggih ae lek ndang jutaan ra pantes lek film ra pantes. Hiburane namung rokok. Lho kok saiki muni muni haram niku maksudku. Nek sampean muni haram, kula lawan. Nek muni halal tak cekel iki gawean kan wong wis sepuh. Nggih pun pun kangge jeneng halal monbah halal. Merga yo pikiran. Wanita lembaga-lembaga tengah Indonesia, no punu lembaga Tarso Muhammadiah, no po BMENU, Pasul Masaili NU, Masa, no po Dewan Masail, no po semua. Niku karena gede-gede di sana niku, gampang mikirnya, mikir, kan? mikir mengnatih ngaji. Kalau nate menangi ini cerita nyata. Rien almaruf, almarufur, almarfalah, niku gitu. Rehanu sering fatwa, bangun gitu fatwa, kadang penting. Kalau nate seorang baturi kan pun sepuh ini kalian nang batur kitab, pengumuman Selamat batur rehan matur kitab menangi Mbah menangi Mbah Mun, menangi batur menangi kiai top kadang terus, mulai matemat. Terus niki mak elmu karena bahasa hal besarkan ilmu nggih Mbah Nafis nggih besar karena ilmu. Karena ilmu niku penting. Nggo dawuh Imam Bukhari kalimah sing warga niku la ilaha illallah Muhammadur rasul. Itu da ada kata yang bisa mendahului kalimat itu kecuali kata ilmu. Nggih niku faalam andahu la ilaha. Hadil kalimat kalimat sing mustahul jannah semuanya, suarga kabeh mergok bagi yang melafatkan, la ilah ilah kuantan rokok bagi yang menolak, la ilah. itu tidak ada kata yang bisa mendahului itu, kecuali kata ilmu, ini itu faklam faklam annahu, la ilah Mergi, baru ke ilmu ini kepenak misalnya kalau saya tol baru ke ilmu kepenak ini bahasa hal itu tidak jadi secara sanat saya sedangkan ini, samil. semuanya dulu-dulunya juga dari Sahijat Abu Bakar atau Soibuliano sakit ngeh sakit ngerti saya uce wanton diro ya nak swargo berdasar amal, berarti swargo terbatas karena amal anda juga Nabi terbatas. Niku terus kepenak nompon niku kepenak karena ada diroya. ya. Wanton diroya. diro ya. Kalau hormat bahasa hal tentang bahasa fisiknya tinggian hormati yang pun wafat, tapi sing sakit baru kait yang pun wafat, ini baru ilmu. Ini ku amali mayit, ini sakit mengalir di ini mansus, gini ku illa minsalasin, pertama suka kau tin jariah. Au ilmen jinta fautihi, au walajin solekin jatuh. terus kepenak, yang menjamin kalau mayit-mayit kita dapat kiriman amal itu juga ilmu riwayatnya kaka. Saus riwayat tetapi kan uka amali je bilang, Eun suka raka melok, merkawi, angkutangi mundu ke, Iku raka amale diam. Pihak ya, Mbak, melainnya jari kancung pulau dunia urafer guys, pulau melarang atau besok jari elek. Barung suka turu rapopo mereka dek ya, eh, iya, ini turu toko dibuka. Yang kepahuan kegiatan ini enggak berhenti tapi amali berlan, berlanjut karena diteruskan para orang-orang yang mendapat awin menyuntafau. Jadi terus kepena, wanten riwayat wanten tiro ya. Dari zaman Basal ngaus teng sering diperseni Basiper kot dimit tiro ya aluriwa. Nariwaya tu sakit berseliweran. Mau jenengin apa? Riwaya. Tapi nak diroyah nih buat. Nak dorobapa nggak? Cari bapakku loh. Tawadu iwap. Tapi kanak sudah tinggi ayat tawadu itu mau tandung jawab pun. Jadi misalnya mas Nadi, buat neng, kakak kurmaun, mertua kurmaun. Jadi patuh dia mau kangen lah itu. Jadi lantas ini aku tak mau diroyah, aku Nah, cara bapak, orang-orang sombong kurang usah angguk kandani, haji sengin, orang sombong, dusongin nih, agar dihutang, sopan dulu. Yang utang, nih kurang usah kekandani, kontak, kontak waduk, mesti tak waduk ya, mbak. Orang-orang hutang sombong, ya. terus gampang, namanya diroyani, terus napa? gampang. Betul sih ya, geng oton, selirak ya, mbak. Oh, baru kayak keliru, berarti tak waduk, selesai. Ini ceritanya Mbak Nafa. Eh, gue pulau, gue Mas Nadiem. Tadi, aku bisa kue mulai murah wangi putih salah. tak kan putih salah, aku tahu tahu, Dewi, BKK, gue putih salah. Sombong, kamu salah. Berarti, gue kaya kau yang nabi, salah. Tapi justru takut salah, itu sombong. Saya bener, rautauh, disalah. Tenang ayo, orang nabi salah, ratau Allah, Tuh, wah, lego, lego diro ya. Ada kes, gengcang, Terus nah, ini kayaknya kalau jadi tau kita santai-santai maaf kan, ya guyonung ke terus nangis ke iPad, nah cengpas nangis, nangis itu tau pantas guyon gak napa ibadah, iPad, dik guyonung ya yang pengairan, terus, pria numpuk, atau ulama singapura, kampung, udah cikung bulu, tidak koi, enggak sampe dapat tidur sana, memangnya saya kenapa, kalau mati, ya enggak, gue sifisak, memangnya salah sama mati kemana. Allah kan arhamir rohimin Allah kan yang khairil ghofirin terus menyebut sekian sifatnya Wah, aku nak mati mau rendi, tidak ramai Allah yang khairil ghofirin. arhamir, masalahnya apa dengan kematian? aku nimpinya isawurib ya barokai Allah arhamir Rohimin, aku masih mati ya ya sama dengan Tuhan yang sama, dengan sifat yang sama, dengan sifatnya Allah Ta'ala itu abadi masalahnya apa? jadu serian, aku kata ulama sifatnya mati, aku semua saya diajarkan secara riwayat juga, Ciro ya, anggap saja nak mati niku. Mungkin kalau cerita Alil Hayata, dia datang di Cikulihuren, saya urip anggapnya nambahi poin, wal mautarohatan nih, mingkuli, mungkin kita sekarang tidak maksiat, tidak korupsi, tidak melakukan al-fahsyah. Tapi gara-gara urip potensi, saya mati kan pun. Lu belum ngecek enam belas, aku bayar nomati, aku betul-betul. Nak misalnya pulau salah, pulau tahta, anggapnya mati mengakhiri semua nomor, kesalahan. Kalau tidak salah potensi kesalahan berakhir karena mati. Terus coro Islam gambil maun is alil haya tar zia wal mautah rohatan ni mingkulin apa? Mana ada enunu saya mau mengurut ma'jid mantan numpa maun saya di suai suai loh. Nampol tak tapi nur nakal saya di sabei nakal. Mereka wal mautah rohatan ni mingkulin apa? Terusnya gitu, kan? Oh, ini kena begi ya. Ini pasang telur spinon nih. Lawingnya ini yang grandopopo matur, grandopopo matur. Terus aneh niki ya, buat nanti saat ngenaruan. Oke, semoga nanti sering sepuluh ribu yen. Bima napis, sering ngenaruan. Zaman ibu, ular sugeng, tiap pesawal, naru an. Pulau kek, sering suan beriki, mungkin bana fis. niki kek, sportuk ya. Ini saat pau mawon mauan, pesan. Oke, pasal mauan, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.